Om Swastiastu sahabat, Tutsugi senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Dengan mengacu pada buku Babad Dalam, pada kesempatan ini saya akan berbagi kisah mengenai dangyang kepakisan dan para leluhur keturunan dalam di Bali setelah Bali menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Diceritakan bahwa Empu Tanuhun, yaitu putra Empu satwa atau cucu Empu Witadharma, memiliki lima orang putra yang terkenal dengan sebutan Pancapandita atau Pancatirta. Mereka adalah Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu barada Mereka kecuali Empu barada kemudian pindah dari Jawa dan tinggal di Bali. Tetapi kelak keturunan Empu Barada juga datang ke Bali dan saat ini menjadi keturunan dalam Brahmana dan lainnya. Empu Barada tetap berada di Jawa karena mengemban tugas sebagai bagawanta Raja Erlanga di Kerajaan Kediri. Beliau memiliki pasraman di Pulau Tujung Sari, Lemah Tulis, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah seorang brahmana yang menguasai ilmu ketajaman batin dan kesaktian seperti sang ayah salah seorang putra beliau yang dikatakan lahir dari keutamaan yoga semadi dan keluhuran batin ialah empu bahula bahula artinya utama yang dimaksudkan sebagai keutamaan dan ketinggian batin seorang brahmana sebagaimana ayahnya Empu Barada disebutkan dapat menaklukkan rangdeng jira seorang janda sakti yang mempergunakan ilmu hitam dengan cara mengawinkan putranya, Empu Bahula, dengan putri rangdeng jira yang bernama Ratna Manggali. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Empu Tantular atau Empu Hira Angsokanata yang menguasai segala macam ilmu dan memiliki kecakapan dalam bertutur kata. Selain itu, lahir pula Empu Chandra yang telah menurunkan Brahmana Keling, dan di Bali diberi gelar Ida Dalam Sidakarya oleh Ida Dalam Watu Renggong. Empu Tantular memiliki empat orang putra masing-masing bernama, Dangyang Panawasikan, Dangyang Sidimantra, Dangyang Asmaranata, dan Dangyang Kepakisan. Selanjutnya Dang yang Panawasikan menurunkan Dang yang Jaya Remat dan Dang yang Subali yang datang ke Bali bersama Sri Kresna Kepakisan sebagai Bagawanta Kerajaan. Dang Hyang Jaya Remat mempunyai seorang putra angkat yang kemudian melahirkan keturunan Tirta Harum. Ada pundang yang jadi mantra datang ke Bali karena putra beliau, sang bang Mani Angkeran, yang mempunyai kegemaran berjudi, telah memotong ekor naga Basuki sehingga dimusnahkan menjadi abu. Kedatangan beliau untuk memohon pengampunan kepada naga Basuki. Setelah mendapat pengampunan dan hidup kembali, Mani Angkeran lalu mengabdi di Besaki dan memiliki empat orang putra masing-masing bernama Ida Banyak Widi, Ida Tulus Dewa, Ida Wayabiyah, dan Siramanikan Selanjutnya Ida Banyak Widi yang sempat kembali ke Jawa menurunkan keturunan Arya Bang Pinati sedangkan Ida Tulus Dewa mempunyai tiga orang putra yaitu Ida Penataran, Ida Tohjiwa, dan Ida Singarsa. Ide penataran kemudian menjadi seorang kesatria bernama Igusti Anglurah Kacang Dawe dan tinggal di Kacang I Igusti Anglurah Kacang Dawe kemudian menurunkan Igusti Anglurah Sidemen alias Kiai Anglurah Sengarsa. Beliaulah yang selanjutnya menurunkan keturunan Arya Bang Sideman di Bali. Dang yang kepakisan, putra bungsu Empu Tantular memiliki putra bernama Sirawangbang Kepakisan yang kemudian bergelar Sri Soma Kepakisan dan selanjutnya menurunkan tiga orang putra dan satu orang putri keempatnya kelak dilantik menjadi Adipati di berbagai wilayah kekuasaan Majapahit putra sulung yang bernama Sri Juru menjadi Adipati Belambangan Kemudian, Sri Bima Sakti, putra kedua, menjadi Adipati Pasuruan. Selanjutnya, Datu Muter menjadi Ratu di Sumbawa, dan yang bungsu, Sri Krishna, Kepakisan menjadi Adipati Bali. Demikianlah kisah mengenai Dang yang Kepakisan dan para leluhur dalam di Bali setelah Bali menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Semoga bermanfaat, rahayu.